oke okay guys baru-baru uh, ini -baru saya ada buat video mengenai tarian singa anjuran daripada Hardway, uh, Fahin Hardway jadi sebenarnya uh, saya tidak rancang untuk buat video tersebut di mana pada waktu itu, saya ingin merancang untuk uh, buat cover bagi pasar tamu IUM, yaitu pasar Kamis. Uh, Jadi kan, um, terima kasih kepada semua para penonton, khususnya daripada warga papar yang telah menonton video tersebut. Dan ini telah viral. Jadi ada video saya yang sebelum ini, kamu boleh cek di ruangan description. Di sana ada link video-video yang telah saya uh, buat pada masa lalu. Jadi ceritanya begini. Saya sebenarnya kurang berpuas hati disebabkan saya tidak dapat cover uh, pasar tani iaitu Pasar Riung. Uh, sebab hari kejadian tu ada acara. Saya ingin buat lagi sekali pada minggu ni. Uh, jadi uh, saya harap kamu semua terus menonton video ini. Namun Sebelum uh, kita teruskan uh, video ini saya harap kamu semua untuk subscribe uh, dan tekan notifikasi button berikan likes dan juga kamu kalau boleh, kamu sharelah ini video. Sebab kalau kamu tekan notifikasi button, Kamulah orang pertama yang akan menonton video-video saya ini. Di bawah ni juga ada Shopee Affiliates, Di mana link Shopee Affiliates tersebut, Kamu boleh tekan dan juga kamu boleh layari Semua barang-barang yang kamu ingin perolehi di dalam Shopee Dengan harga-harga termurah. ya macam setiap bulan dia ada offer, jadi jangan lepaskan tuang, tekanlah dan juga berbelanjalah di Shopee, ok boleh check di ruangan description di bawah ha, jadi guys, tanpa buang masa mari, mari saya ajak kamu semua untuk melihat pasar tamu yum papar yang berlaku setiap pada hari Kamis kita ikuti uh, vlog ini guys Tamu Yum ni sebenarnya Dia merupakan dikenali sebagai tamu pasar tani Di mana pelbagai barangan ya Pelbagai barangan dijual Daripada pelbagai uh, tempat uh, Daripada Bengawan Daripada Kimanis Daripada Binoni, uh, Pantai Manis uh, Daripada Limbahau uh, Ada juga daripada Ulu Kinarut Daripada Kinarut Kawang, Pengalat Dan uh, seantero di dalam daerah Papar lah dan turut juga ada juga peniaga-peniaga daripada uh, Kota Kinabalu, daripada Buford pun turun. Uh, di mana pasar ni memang tempat setiap hari Kamis uh, dan mereka menjual pelbagai barang seperti barang-barang bandel, -barang kraft uh, ada juga uh, yang berjual bibit bunga, pokok-pokok uh, bunga uh, berjual juga bibit-bibit. Uh, ini uh, buah-buahan Pelbagai jenis buah Antaranya adalah durian lah. Uh, Lepas tu mereka ada jual lagi Pelbagai jenis sayuran, buah-buahan uh, Dan juga Makanan-makanan uh, tradisional Seperti uh, penyaram uh, Di sini terkenal dengan penyaram uh, Kuih cincin Dia ada jual kuih-kuih tradisional Dan juga belacan uh, Belacan papar uh, Ini merupakan aset uh, Di mana seluruh Uh, negeri Sabah ni memang akan cari beliahan papar. Boleh anda dapatkan di pasar tamu uh, pasar tani yang berlaku pada hari Kamis. kan dia oh. <laughs> sama penjualnya sekali uang kamer <laughs> banget Ooh yeah. ini kan di ini ini Oke okay guys, saya sudah selesai melawat tamu pasar tani yaitu tamu pasar pasarium uh, tadi dan jam menunjukkan pukul uh, 30 menit lagi ke pukul satu tengah hari. Uh, jadi saya dah beli anola, saya cuma beli uh, kui penyaram lah. Uh, tadi saya limpas sud uh, babu tadi uh, babu lela uh, penyaram bulela nah. ini ada saya makan tadi ini bentuk penyaram dia nah, kamu nampak nih, ya. ini ini dia punya nah. ini penyaram dia So dia jual panas-panas nah, dia jual panas-panas jadi kamu pastikan setiap hari kamis guys nah, setiap hari kamis di pasar tamu tani papar kamu carilah gerai nama dia gerai uh, penyaram bulela dia jual pada sepanas, so, apa orang bilang, selain daripada itu dia jual juga macam-macam uh, lah, macam-macam barang dia jual di situlah, barang makanan. At the end of the day, um, pasar tamu uh, tani itu kan dia boleh nampaklah uh, sangat meriah walaupun dalam keadaan uh, pandemik COVID-19 tapi keadaan sangat uh, meriah dan juga masih terkawal lah uh, bila semua orang pakai mask ya dan juga uh, semua orang pakai sanitizer uh, penjarakan ya ada juga yang terpaksa rapatlah sebab keadaan begitu sesak tapi uh, masih juga orang uh, kalau ikutkan uh, 68% ah uh, patuh SOP lah ya diorang walaupun begitu sesak ada juga yang cuba untuk buat penjarakan jugalah. Ah uh, ini penting uh, untuk makluman semua lah sebab yaan sepanjang PKP ni business banyak yang tidak jalan. Jadi um, dengan adanya tamu ni sekurang-kurang uh, rakyat marhen yang yang apa orang panggil orang bidalan dulu-dulu cakap uh, a pagi makan pagi Uh, Kes petang makan petang uh, bolehlah orang meneruskan kehidupan dengan keadaan uh, pandemik dengan keadaan di mana kos cara hidup tinggi sekarang ini jadi dengan adanya uh, medium seperti pasar tani ini dan juga tamu uh, macam bapak ni dia ada tamu mingguan setiap hari Sabtu dan Ahad uh, disitulah peluang rakyat marhin ini untuk mendapatkan pendapatan. Dan jangan lupa cek saya punya video mengenai uh, kesan pandemik akibat, anu apa, akibat daripada uh, COVID-19, kamu cek saya punya video uh, kesan pandemik akib, uh, terhadap para penjual, lah, para penjual gerai-gerai, uh, ada di dalam uh, deskripsi di bawah, kamu boleh cek di situ ya. Okey, itu saja saya punya vlog untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Dan kita jumpa di update video yang akan datang. Peace Saya mau makan dulu.